Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika kita akan membeli kendaraan, terutama kendaraan bekas, maka selain pengecekan kondisi kendaraan dan juga surat-surat, kita juga diharuskan untuk melakukan pengecekan apakah kendaraan yang dibeli tersebut terkena tilang elektronik atau tidak. Nah, untuk bisa melakukannya, kita bisa menggunakan HP dan tanpa mendownload aplikasi apapun. Ya, di sini kita langsung saja buka browser internet dan silahkan kunjungi situs etel-pmj.info Seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa mengecek apakah kendaraan yang akan kita beli terkena tilang elektronik atau tidak. Ya, di sini tinggal kita masukkan nomor polisi, kemudian nomor mesin dan juga nomor rangka. Ya, seperti ini sudah saya masukkan untuk data-datanya. Kemudian klik cek data. Nah, jika tertulis di sini no data available maka dapat dipastikan untuk kendaraan tidak sedang terkena tilang elektronik. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan ini sangat berguna tentunya buat kalian yang biasa jual beli kendaraan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.